Kadang ya. saya bingung loh mas, ya. kok di sini Bang Budi ini jualnya harganya murah-murah. Ya. Tapi jangan khawatir karena hmm. walaupun murah, kita mengurangi kualitas ya pak. Betul banyak. betul, kita kita berani garansi ya. mesin dan transmisi, betul. berani garansi laka dan banjir, kita nggak main-main. Bang Budi kayaknya nggak mikirin kos loh kayaknya, <laughs> jualnya murah banget loh di sini ya, loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya, yang sudah subscribe, sudah like, dan saya doakan teman-teman. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan dilancarkan dalam segala urusan. Pada kesempatan ini, teman-teman saya mau mereview showroomnya Bang Budi Prima. Ya, selamat Prima. datang, selamat Bang Derosa Auto, Bang Haji Dedi. Bang Budi, saya ditemenin sama Mas Jarwo. Ya, dari Mas Jarwo. kita juga sudah menonton. Dua kenal otomotif, ya, dua oh. otomotif. Pertuan, sempat review showroom Pak Budi sebelumnya. Ya, selamat eh. sore. Rekan-rekan penonton youtuber Derosa Auto dan dua otomotif. otomotif. Uh, kita akan mereview uh, banyak, banyak ya, banyak gak beberapa ya, ya banyak, banyak mobil stok mobil kita yang terbaru, uh, sama duit nih, kayaknya dua atau dua Rosa ya yeah. uh, yuk. tapi Bang Budi dua atau teman atau dua atau dua atau dua atau dua atau dua benar, -benar dua atau teman atau rekomendasi. atau dua atau dua mobil dua atau dua atau dua yang teman-teman butuhkan, cari, yang ya. teman-teman cari. Di sini harganya murah-murah, paketnya bener-bener bagus-bagus. Jadi, bisa di ya. Betul. Jadi, di Prima Mobil Indo ini dikasih harga terbaik. Nah, nah insyaallah ya. harganya bener-bener merekomendasi buat kantongnya teman-teman. Amin, amin, amin. Ayo, bang, kita mulai Bang. Ya, kita mulai dari yang mana nih? Nah, kita om. rutin atau kita Kita dari sini uh, aja, Camry apa-apa. Dari Camry nah, ayo. Silakan. Nah, ini ada Toyota Camry tahun berapa nih, Bang? Toyota Camry tahun 2017 atas nama pribadi. Eh KM-nya 46.000, asli rekor Toyota, service record. Eh apa? Mobil full ori. Mobil full ori. Plat B mana nih, Pak? Plat B-nya B, B Tangerang. Tangerang kota, kota, kota ya. Atas nama perorangan nih, Bang. Atas nama perorangan. B pajaknya hidup bulan 3 2023 platnya juga panjang untuk paket untuk paket kreditnya untuk otr cashnya ya 355 otr kreditnya 3335 dp-nya bisa 80 juta bisa 100 tergantung Uh, calon debitur mau berapa angsurannya kalau untuk ya. di paket kita debit 80 angsurannya juta 8.720.000 kali 47 bulan jadi yang teman-teman yang ingin data-data dibantu ya Pak ya eh uh, data dibantu uh, proses uh, ya proses kredit kalau datanya call satu ya kalau yeah. satu atau uh, bagus itu tiga hari cair tiga ya. hari kita bisa bawa mobil. Oke khusus untuk penonton Derosa dan Duo otomotif ini pak, harga terbaik siapa? Harga terbaik tadi kita kasih otreges tiga ya. lima lima ya. Betul. Uh, kita kasih diskon sepuluh juta. Nah juta. untuk uh, penonton Derosa Auto dan Duo otomotif. Okay. Jadi tiga empat lima loh mas. Tiga empat lima. Untuk Camry tahun dua ribu tujuh belas transmisi nah. manual tahun yang tipenya T tertinggi loh iya teman -teman. 2017. Oke. sangat worth untuk harga dari ya, sudah kita mobilnya blurry. bagus ori cuma kita ada garansi ya penonton uh, ya ada garansi mesin dan transmisi selama satu tahun senilai 25 juta nah. dan kita juga punya garansi selama satu bulan untuk uh, garansi khusus uh, buat Prima Mobilindo jika ada indikasi bekas nabrak ditemukan indikasi bekas nabrak dan yeah. indikasi bekas banjir kita balikin full 100% nah. uang uang debitur kasih waranti selama satu tahun garansi satu tahun mesin. mesin dan transmisi, dan transmisi. Uh, selama senilai 25 juta selama satu tahun Betul. kita kasih lagi garansi satu bulan dari prima mobil Dari mobilnya, jika ada indikasi tabrak laka atau indikasi banjir kita balikin. Teman tenang belinya nggak usah khawatir dan tidak ada rasa ketakutan nah, yang mobil bekas beli di bang Budi ini nanti gimana gimana kedepannya. Pokoknya ya, intinya ya. kita kita kasih waranti yang terbaik betul. So ya teman-teman ya recommended banget kan ya, di sini. Oke, okay, Bang. Kita ke Ayla X di sebelah Aila X. Bang Haji. Oke, okay, baik. Ini tipe X, tipe X manual, manual 2018 CC-nya 1.2. 1.2. Sudah bukan 1000 CC ya, 1.2. Hmm. Ini lagi proses balik nama. Hmm. Balik nama ke Tangerang Kota. Untuk okay. sekarang ini platnya 923. Berarti Nanti pun 923. Bulan September 23. Ya, lagi proses balik nama. Untuk harga OTR. KM-nya ini 60, KM -nya Bang. Haji. 60. 60 pajaknya 923. pertama dari baru ya. Uh, tangan pertama dari baru, okay. tapi ini lagi proses balik nama, jadi hmm. tangan kedua nih. Okay. Uh, OTR cash harganya ya, yeah. Bang Haji ya. Uh, OTR cashnya 115 Untuk juta. OTR kreditnya seratus sepuluh seratus sepuluh nama belas masih wortje deh ya? ini belum dikasih diskon lagi untuk <laughs> nama bang Budi. boleh pokoknya untuk di rosa auto dan mm -hmm. dua otomotif kita kasih diskon yang sepuluh juta nih. alhamdulillah jadi seratus lima ya seratus lima dua ribu delapan belas bang tipe s betul eh, transmisi manual wih teman teman boleh ngeliling deh bisa ya, kompet betul ya bisa kompet ya Untuk kartar ya. kredit ya untuk paket kredit bang aji ya uh, bang apa dua puluh juta ya. dp nya hasilannya 3 226 selama 4 tahun Oke. untuk lima tahunnya 22 uh, juta uh, untuk tadi 3 juta ya mm -hmm. untuk dua tahun lima tahunnya 2 ,778 27 DP -DP juta 778.000 dp20 nah selain warna hitam nih Pak di sini saya lihat ada warna putih ya? ah, ada nih nanti di depannya warna putih uh, sama ya teman-teman uh, untuk di Prima Moblindo jika mau ambil kredit atau cash kita ada warantinya seperti Camry tadi ya. Betul. Semua mobil yang e, stok yang diperima semua ada warantinya ya. Kita nggak usah ulang-ulang ya. Yang mana? Yang Mangji ya. Betul. Udah harga bagus, sudah diberikan double garansi, garansi. dari Yo. Bang Bunyi. Oke Bang. Selain kita ke ya. Ela depannya ini, Bang nah, Anji nah, Warna depannya. putih, nih. Ini tahunnya Bang Anji 2016. 2016. Manual uh, transmisinya manual. Manual juga. Tipe paling tinggi, elegan. Okay. Oh, elegan. Tangan pertama dari baru. Pajaknya Betul. 423. KM-nya 80.000 Harganya 100. 100 juta. 100. 2016. 2016. X 2016 ya. Tapi disuruhnya nggak banyak ini Bang Anji. Paling 5 juta. Harganya udah paling murah banget loh teman-teman. Harga 100 juta masih di goceng goceng jadi yeah. 95 juta. So 2016 ribu enam teman-teman sudah dapetin barangnya bagus, ciamik banget, KM-nya panjang, ya, eh, KM-nya masih worth it, delapan ribuan ya. Yeah. Pajaknya pun di bulan April teman-teman panjang banget. Alamatnya Jakarta Pusat ya bang ya. Betul. Nah, untuk paket, paket kreditnya, kredit. untuk pak, paket kreditnya DP tujuh belas juta. Oke, okay. angsurannya 2586 juta selama 47 puluh tujuh bulan. Nah. Untuk yang 59 puluh bulan, dua dua lima kali lima. <coughs> Sorry, teman-teman, kali lima murah banget ya? Murah, murah ya? Lah. di yeah. sini harganya benar-benar kena. Worth nya bagus buat uh -uh. teman-teman yang lagi cari mobil bekas berkualitas. Uh, insyaallah, insyaallah harganya bagus-bagus, mobilnya pun bagus-bagus. Oke, okay, next abangku. Kita ke HRP 2017 di belakang, bang Oke, okay, siap. Belakang. 2017 warna gray. Warna grey warna bagus nih bang nih. Kalau buat HRP modelnya warna kalem bagus. Ya, warna gray 2017 tipenya sudah floating. Sudah floating. KM-nya 70.000, pajaknya bulan 7 2023 atas Fajak nama Juli. pribadi, tangan, tangan kedua Bang Aji. Alamat SNK Alamat untuk Tangerang Kota Tangerang. sekarang ya, karena kita uh, balik nama BB. Balik nama BB nya okay. ke Tangerang Kota. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi untuk OTR cash-nya Dua okay. 250 250. Ottar Kees, Ottar kreditnya dua tapi khusus nah, penonton derosa Rosa Auto dan dua otomotif kita kasih diskon 10 juta. Tuh kan, nah, dari 250 menjadi 240 empat puluh. Dua temen-temen boleh ngecek ribu nah, tempat lain ya. deh, empat udah paling bagus dua puluh dua, empat puluh dua ribu dua puluh dua, puluh juta, ya. okay. angsurannya 6 Tahun ya, lima untuk lima juta. tahunnya lima juta sembilan tapi ini data harus bagus ya teman-teman, karena sekelas HRP, mobil di, eh, premium ya sudah termasuk premium, DPC per DCPR. Ah, ah, ah, ah, ya, Jadi ya. kita nggak ulang-ulang ya, untuk di Prima Mobilindo ada waranti satu bulan dari Prima Mobilindo, ada garansi mesin dan transmisi selama satu tahun senilai 25 juta. Ah, teman-teman ya, kita. Lanjut. Lanjut ke pot titanium oh, di belakang okay. pojok Bang Oke. Siap. Pot titanium tahunnya 2014, transmisinya matic. Okay. Uh, untuk pajaknya panjang ya, kalau nggak salah bulan tiga eh tiga Tangerang Tangerang Tangerang Tangerang Kota Bang Tangerang Kota ya Tangerang Kometernya, Kota 3, 3, 3, 3, 3, untuk harga OTR cash. Oke. itu kita hargain 133. 133. OTR kreditnya 125. 125. Nah, tapi untuk berosa Auto dan dua Otomatip ya. Kita kasih diskon itu 8 juta. 8 juta. Lagi-lagi dikasih diskon Otomatis. buat customer kita Otomatis. nih. Nah, teman-teman jadi, teman -teman, jadi berapa itu tadi ya? Satu tiga tiga kurangnya delapan, satu tiga tiga tiga satu dua lima Betul, untuk teman-teman bisa memiliki pot titanium automatic tahun dua ribu empat belas kilometernya sandro. masih. Kalau mau nyari mobil mewah tapi murah ya, ya, port titanium, build up juga ya, build up ya. Uh, untuk kontainer kreditnya, DP tiga puluh lima juta, angsuran tiga juta satu lima empat selama empat puluh tujuh kali. Uh, untuk niaga ya, niaga fan ya. Kita lanjut Bang Haji, diesel auto dan dua otomatis ke Innova Geluxury 2013. Nah, ini dia nih teman-teman. Hmm. Kita geser sedikit. Innova paling laku, paling diburu, laris manis, apalagi diesel, teman-teman. Ya, Innova Geluxury tahunnya 2013, transmisinya okay. auto uh, uh, ya, automatic bisa bang ah, atas nama pribadi oke okay. tangan pertama dari baru oke okay. pajaknya bulan maret e, pajaknya bulan tiga alamatnya daerah mana alamatnya ini eh jakarta barat ya barat ya jakarta barat <coughs> mobil bagus km-nya juga bagus saran sembilan an oke okay. untuk harganya otrknya 185 satu 185 teman-teman. Uh, paket kreditnya DP 40, angsurannya 4 juta 895 kali 47 bulan dan sekali-kali buat derosa, sekali lagi buat auto dan dua otomotif kita kasih diskon 7 juta. 7 juta. Berarti Jadi 100. 185 kurangi 7. 100. Tapi syaratnya, syaratnya di subscribe screenshot kirim screenshot ke datang ke sini datang ke terima mobil Indo kasih tahu nih subscribe-nya screenshot-nya syaratnya itu ya tapi kalau nggak di nggak di cuman datang aja kita nggak kasih diskon nah, betul ya teman-teman berlaku teman-teman ya jadi kita lanjut ke Honda Jazz VTEC 2007 silver kalau ini namanya silpernya silper bagus ya bang Jaya. Silper stun ya. Silper stun. Pelat A Tangerang Kabupaten ya bang ya. Uh, Cilegon. Cilegon. Oh, Honda Jazz Vtec dua ribu tujuh transmisinya metik, warnanya silper KM-nya seratus enam puluh pajaknya panjang eh pajaknya 1123 nanti kita terima panjang ya harga-harga uh, rakan uh, yang, yang paling tinggi tertinggi ya, teman -teman. harga otarkasnya 100-100 juta paket uh, kreditnya DP25 angsuran 2.380.000 udah dapat mobil nah, motor iya. saya aja angsurannya hampir 4 juta <laughs> nah khusus untuk penonton dan dua otomotif khusus khusus untuk derosa Auto Auto dan dua otomotif uh, kita kasih diskon Teman-teman, uh, ini dengerin delapan juta. Juta. Juta. juta ya syaratnya ya yang tadi yang saya bilang ya uh, makanya tonton dari awal sampai akhir berarti harganya 92 dua dong banget sembilan dua murah kan iya bukan main banget nih Bawah 100 juta bisa memiliki Iyuh. Honda Jazz, teman-teman. Jadi, kita lanjut ke Honda Freed. Oke, okay. Honda, Honda, Honda Freed ada di dalam Silver ini tipe SD, ya, Bang. Ya, tipe SD belum, belum, belum lulus SMP. Ya, belum dia. lulus SMP. Ya, jadi ini Honda Freed, eh, uh, misinya matic tahunnya 2012 tipenya SD. SD. Jadi, Uh, pintunya dua-duanya kalau 2012 ke bawah itu belum masih ada manual. masih manual tapi SD yang 2013 ke atas itu ada sliding slid door-nya udah otomatis satu ya. Kiri, Ini 2012. Sepuluh. Pajaknya Untuk, di bulan Desember ya, Bang ya? Pajak Desember 2022. Alamat SNK Depok. Ya. Alamat SNK-nya Depok. Tadi KM-nya seratus 100... seribuan ya? 100 ribuan. 100 ribu, ya. Belum belum nyampe ya, 100.000. Belum, ribuan. Eh, uh, untuk keterkesnya, eh, seratus lima puluh, Untuk paket kreditnya, DP dua puluh lima, angsurannya empat juta, seratus delapan ribu kali empat puluh tujuh bulan. Aksuransinya TLO, TBC apa enak? masih segitu, masih cukup worth it. Untuk dirosa auto nah, sekali lagi, lagi dan dua otomotif nih, kita lalu. kasih diskon nggak banyak kalau Honda Freed okay. ini. Kita kasih diskon lima juta.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 Suzuki Vitara tahunnya dua ribu tujuh, dua ribu tujuh eh, tipenya J ya, Bang J? J ya, transmisinya manual, pajaknya empat dua tiga, nya seratus enam puluh, oke, KM 160 enam puluh, Mas, eh, A ya, Bang serang ya untuk otr 105 lima juta. Seratus juta. Ada diskon lagi nanti. Diskon. Diskon. Kita nah. pasti kasih diskon. Tapi syarat, syaratnya krenshot, okay. subscribe, disukain. Nah. Eh, tunjukin ke saya langsung. Okay. Untuk untuk Derosa dan eh, dua oh. otomotif kita kasih diskon sepuluh juta. 10 juta. Oke. Jadi 95-95 ya. nah, nggak ada Bisa. dapat pokoknya nggak ada PR, bang, kira -kira bang, pokoknya, nah. ada PR. ini ada kita PR. Kasih, kasih garansi loh oh, iya. garansi, teman garansi teman. jadi nggak jangan mesin, takut setahun. biarpun tahun tua ada garansi mesin dan transmisi selama satu tahun rp25 juta nah itu dia yang takut paket kreditnya dp35 angsuran 2.584 selama empat tahun nah ini disini jadi tahun 2007 untuk tenornya sampai 4 tahun ya pak ya? 4 tahun. Biasanya jarang-jarang loh. Jarang-jarang. Tiga tahun Tuh. cuma. Maksimal tiga tahun biasanya bisa sampai empat tahun. Ini kerjasama juga kelusin apa bang? Kira-kira bang. Kita prima membantu, alhamdulillah uh, hampir sini, 90% puluh ya? finance yang ada di Yogyakarta uh, kita kerjasama. Dan juga untuk syariah juga bisa melayani ya pak? Syariah melayani, khususnya buat yang di luar pulau Jawa. Kita melayani Indonesia. Nah, Indonesia. Jadi ya? Indonesia. Pokoknya kita oh, di seluruh negeri Nusantara teman-teman. Ya, kita melayani itu. Sampai Sumbawa kita layani. Oke. Sampai Medan Jadi, kita layani. Marokai, ya. teman -teman. Jadi kita langsung ke Toyota Innova, Innova. ERT 2013 nah, di sebelah. Itu di Innova lagi nih teman-teman. Di sini basisnya Innova lo teman-teman nyoba dan harganya bagus-bagus. Mobilnya pun Innova banget. E transmisi otomatis. Bensin. E, bahan bakarnya bensin. Oke. Okay. Tahunnya 2013. Oke. Okay. Atas nama pribadi, tangan pertama dari baru. Yang model Grand ya, teman-teman. Ah, ya. model Grand. Ya, di bulan Maret. Jadi Anjil pajaknya bulan 323, OTR cashnya 155. 155. 155 untuk paket Semua. kreditnya DP40 angsurannya 4 juta 44000 selama 4 tahun nah. dan sekali lagi untuk dari resa auto dan dua otomotif kita kasih gak tanggung-tanggung yang ini 10 juta, nah. 10 juta. 10 juta. 145 ya, Pak, ya? ini tidak ada settingan tidak ada settingan, nah. tidak ada rancangan, memang kita pure pure saya akan kasih untuk E, pemirsa pemirsa Derosa Auto dan dua Otomotif. Jazakallahu khairan katsira. Luar biasa subhanallah, teman-teman. Bang Budi benar-benar kasih harga yang mungkin paling murah ya, ya. kalau menurut saya loh, Bang Jarwo Oke. jadi teman-teman ya. khusus untuk penonton 2 Otomotif dan Derosa Auto, diskonnya nggak main-main. Uh -huh. Langsung dikasih diskon sama owner-nya langsung Pak Budi. Ya, kita Tapi langsung sudah ya. Kita langsung ke Ceprolet okay. ujung. Baik, Bang. Chevrolet Captiva 2.0 diesel ya. Diesel, oke. Okay. Mobil mewah Dan SUV. Ini Ciprolet. Betul. Transmisinya otomotif, uh, uh, otomatik uh, bahan bakarnya solar. Hmm. 2011 facelift ya, udah new model dan rem sudah digital. Betul. Tangan Betul. pertama dari baru berarti rawatan ya bang ya km-nya sembilan puluh ribu 90. km sembilan itu sembilan meternya masih plastikan teman-teman dan nah. tuas persnelengnya itu yang di bawah masih plastikan juga. Oke. Uh, pajaknya Januari ya teman. -teman. Pajaknya Januari dua Tangerang Selatan. Ya betul Tangerang Selatan untuk kota RKS-nya satu lima Untuk otor kreditnya 140 DP 30 juta angsurannya 4 juta 157 selama 47 bulan Niaga Finance dan sekali lagi kita kasih kejutan nih untuk deros auto dan otomatis makanya teman-teman kita kasih diskon 7 juta 7 juta syaratnya okay. subscribe dan screenshot kasih tahu saya langsung Mas, ada komentar, 40. Mas Jarwo, Mas Derosa? Ya, ya. Hmm. barangkali kalau teman-teman mau minta nambah lagi, datang ke sini aja langsung ya. Ya, nah, ada nego-nego sedikit lah, kita kasih. Iya. unit tahun KM-nya di bawah 100 teman-teman. Ini mau perawatan. Pokoknya, CC? wah, dia bilang kalau orang awam ya, mohon maaf ya. ya. Chevrolet, perawatannya harus ekstra, ekstra. mahal. Ekstra. Ya. Tapi di Prima Mobilindo kita dapat waranti mesin dan transmisi selama satu tahun senilai 25 juta. Jadi jangan takut Beneran. dengan ya. uh, spare part dan rawatannya. Buat teman-teman ini -teman, di sini jangan goyang dah. Jadi teman-teman walaupun di sini sudah melalui infeksi, tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa bawa motri ya, Bang. Boleh, silakan. Oke. Silakan. Saya lebih suka. Tapi suka. Jadi sama-sama enak ya. Ya. Oke, jadi... Oke Bang. Selanjutnya. Selanjutnya ke Toyota Innova GAT 2010, 2010. di ujung. 2010. Di tengah-tengah. 2010. Yang ini Bang Anji. Waduh, kita pokoknya Innova. Uh, <kuh> kita banyak. Banyak banget, ya. banyak banget. Basisnya Toyota ada di Bang Budi Prima. Ya, teman -teman. Jadi Innova GAT transmisinya metik tahunnya 2010. atas nama pribadi warna hitam. Yes. Eh pajaknya, di bulan, pajaknya ya, di bulan 823. Untuk alamat SNK Bang di alamat ya. STNK-nya kita nah, ini... Depok ini Depok. Depok Bang, depok, depok. depok. Dan kilometernya Bang? Kilometernya ini 120. 120. 120. 120. It, ya, it, untuk ya? ukuran untuk OTR, R 145 satu Oke, OTR kreditnya satu ya. DP 20 juta, angsurannya 4 juta satu selama empat tahun. Oke. Nah, untuk untuk ini kita nggak bisa kasih diskon banyak karena sudah harga. Sudah harga terbaik nih, kita kasih diskon untuk di dan dua otomotif diskonnya 5 juta. Nah, Berapa mas? satu empat teman-teman bisa membawa pulang innova. Tahun dua ribu sepuluh, ya. Kita langsung ke Grand Livina, Bang. Haji. Grand Livina, Grand Lipina SP, Kalifi. SP, Kalipi, Kalipi, ya. uh, transmisinya otomotif tahunnya dua ribu sebelas, dua ribu sebelas. Oke, eh, untuk di bulan dua belas Desember, ya. Eh, uh, Pakjidnya di bulan dua belas. Oke, perorangan, ya Bang, perorangan, empat genap daerah Jakarta Barat, betul. Jadi, OTR gasnya seratus, seratus juta. DP-nya 25 lima, mm -hmm. angsur dua juta lima, lima kali empat bulan. Tapi tadi otornya kan cepet nih. oke, okay. uh, kira-kira... nah, ini dia kira-kira ini kira-kira ya. ini, ini Kira-kira berapa nih? Kira-kira nih, kita kasih 8 juta, bang. Delapan juta, delapan juta, 8 juta. 92 Teman-teman, ya, bawa pulang yang paling... Kalifi kali tertinggi, ya teman-teman. Sekarang kita ke HRPS. HR 2016. Ini dia. Ini dia mobil bagus, <coughs> terindah dan elegan. Ini Honda HRP tipenya Serah S. Uh, Transmisi transmisinya otomotif otomotik. atas nama pribadi. pribadi km nya delapan puluh ribu hasilau, ya pajaknya kita Sekembang. panjang 923 dua wow, tiga genap daerah Tangerang Kota pula warna putih apalagi di teman-teman atas dari baru hmm. harganya bang harganya dua tiga teman-teman dua dp 25 juta syaratnya dp 25 juta syaratnya harus bagus dan tidak bisa nawar angsuran okay. nah, asalnya enam juta empat lima tujuh Kali empat tujuh. dikit nanti kita nah, negosiasikan. Nah, ini untuk sekali lagi nih untuk dirosa auto. Oke. Okay. Dan dua otomotif kita kasih diskon lima juta. Lima nah, 5 juta, 5 juta cuma dua ya pak 2, ya. Dua dua tiga puluh kurang lima juta. Dua dua lima, lah, kalau ukuran yeah, yeah. tahun segini kondisinya masih okay. semangat kita ada Amin. Rp lagi, Bang Aji, okay. HRPA, -E matic, CPT 2017 cuman bukan di, di sini? sini ya. Hmm. Di showroom saya satu lagi, oh, di cabang, di cabang, ya. di cabang. Okay. kita ada, dan kita juga ada Toyota Kijang Innova, V Luxury, Bensin, yeah. Silver, ada di cabang juga. Okay kita langsung ke Toyota Innova 2014 bensin putih. Innova lagi. Pokoknya di sini basisnya Innova lo, teman-teman. Dan Innovanya pun harganya murah-murah lo Mas Carlo. Sallah rekomendit lah buat. makasih lah. Innova tipe G transmisi-nya matik, tahunnya 2014. Oke. Okay. Bahan bakarnya bensin. Oke. Okay. KM-nya kisaran 100 100 ribuan. Iya. Yeah. Uh, pajaknya di panjang bulan sepuluh dua tiga sepuluh dua tiga sepuluh dua tiga sepuluh dua tiga kota ya Bang ya yeah. untuk OTR cashnya nya 205 ratus lima dua DP 50 juta angsurannya empat sembilan kali empat Nah, untuk semuanya. derosa dan dua otomotif kita kasih diskon 10. Nah. nah, dari harga tadi 2. tanpa mengurangi kualitas ya Betul. tanpa mengurangi kualitas ada waranti ada garansi yang satu bulan dari prima Betul. kalau nonton dari awal pasti uh, jelas nah. dan kita Terus. ada juga Toyota nah. kijang Innova V 2014 diesel abu-abu tapi di dalam tapi oh, sudah proses kredit Bang Oh sudah di DP kita sudah di DP dan apa namanya hampir udah di sebenarnya. Kita Oke. juga punya uh, Terios manual 2015 silver, cuman Oke. ada tiga empat mobil kita di di cabang. Oh. Uh, uh, ada Terios manual 2015 silver. ke uh, samping. Ke samping Innova Oke. 2016. Innova 2016 reborn nih, teman, -teman. Ya. Innova ah. GAT reborn. 2016 bensin upgrade fee upgrade fee oh, ini udah di upgrade fee semua nih benar, benar, v semua benar. jadi bempernya udah fee nih modelnya udah ya. sama B modelnya sama ini. 2020 tuh betul, betul, betul, betul, ya betul, betul, betul, betul, betul. upgrade nya sama nih fee nih benar, benar, benar, benar. jadi beli tahun tua 2016 tapi kerasa ter makin 2020 betul, betul, betul. untuk Kajaknya bensin pajaknya bulan 923 panjang. panjang alamatnya daerah Tangerang kabupaten tanggal kabupaten tapi daerah leko betul uh, untuk harga untuk KM nya 100ribuan 100 untuk harga otrkestnya 250 mm. cicilannya eh uh, DP nya 40 juta cicilan mm. 6juta 905x47 kali lagi untuk Derosa ya. Nah, Derosa tumbuh -tumbuh Dan dua otomotif kita kasih diskon 10 juta. 10 juta. 10 juta. Tanggung -tanggung, teman untuk teman. Derosa, nah. untuk Derosa sama dua otomotif. cukup mudah. Harganya berapa Dua ratus empat puluh dua sembilan puluh satu lima ya, Pak? Iya, dua ratus empat puluh coba kali ini pegel loh, Mas. Okay, okay. udah upgrade-nya, upgrade fee fee. Oke, okay, oke, oke. Iya. Temannya juga sudah, wajarnya panjang banget. Okay. Waduh, wajarnya benar-benar luar biasa loh. Lima ratus empat puluh bisa mau hmm. pulang kilometernya, masih lima Kilo puluh. Fari kon langsung pilih. ke primadonanya, uh, Primo Brilo. Oke, okay. Toyota Innova P, Innova P, Innova P, P diesel P. trd bisa. Limited Edition. Limited edition ini, ini se nih bang ya, iya, ini uh, jarang ya, karena dikeluarkan oleh Toyota. Ini jarang, enggak, uh, enggak terbatas. Gak ya terbatas. Ya. Jadi, nah, benar, benar. ini edisi limitednya jadi joknya oh, iya, iya. pun kulit, uh, joknya kayak pinturer. Oh Jadi, iya, iya, iya. udah TRD limited hmm. lagi, pajaknya juga panjang, pajaknya kan panjang, ya? panjang 823 panjang. Transmisinya diesel eh transmisinya Matic, Matic. tipennya oh. VTRD limited edition yang 2,4 tahunnya yang 2020 sel. harga otr cashnya 415 4, 15. 15, okay. eh, dp-nya 55 juta angsurannya 10 juta 70.000 selama 47 bulan oh. eh, BCA Penance untuk derosa dan dua otomatis, sekali lagi kita nih, kasih Bang diskon sepuluh juta. Sepuluh juta empat juta empat ah. ratus juta. Empat juta. Uh, kita lagi ada Avanza, eh lagi okay. cuman enggak di cabang, tapi kita lagi ada body repair dua ribu enam Warna putih, transmisinya manual, bet, tipenya E. Eh, uh, kita hari Minggu selesai sih, Bang. Okay. Besok. Okay. Dan kita punya lagi Toyota yang baru dapat Toyota Innova G Matic Diesel, diesel. 2012 Silver Wah, di depan Diesel. diesel. Oke. Okay. Ini bangji. Pokoknya teman-teman di sini basisnya Innova, harga murah, mobilnya bergaransi warna. dan berkualitas. Nah, nah, warna ini silver ya, Bang, ya. Warna silver. Mas atas namanya PT PT hmm. Elektronik PT, PT pribadi PT pribadi, ya? PT pribadi. Bantuan -bantuan. Elektronik Bantuan -bantuan. ya bukan rental ya. Pajaknya 923. Oke. Okay. lengkap, dokumen lengkap. Udah panjang. Oke. Okay. KM-nya kisaran 100 ribuan. Yeah. OTR cash-nya 210. 210. Okay. OTR kredit 190, mm -hmm. DP 30 juta. Angsuran enam dua kali empat bulan untuk Derosa sekali lagi nih nah, mas Amadeo Otomotif dari dua ratus sepuluh cukup bayar 200 ratus. Nah dua aja dikasih diskon ceban lagi nih loh mas. Nah, iya. Syaratnya ya syaratnya syaratnya nah, harus subscribe dulu screenshot dulu nanti dikasih tahu saya saya dari Derosa dan Bu Otomotif. Nanti baru diskonnya keluar. Keluar. Terkadang ya. saya bingung loh mas. Iya. Kom di sini Bang Budi ini jualnya harganya murah-murah. Ya. mas Tapi jangan khawatir karena iya. walaupun murah kita mengurangi kualitas Pak ya Betul banyak. betul. Kita kita berani garansi ya. mesin dan transmisi. Betul. Berani garansi laka dan banjir. Ya. Kita nggak main-main. Bang Budi kayaknya gak mikirin kos loh kayaknya. Loh. Udah jualnya murah banget loh di sini. Teman-teman ya, bisa compare ke showroom showroom lain pasti di sini harganya terbaik lah ya benar yang udah-udah saya ya. rasakan sih ya terbaik ya di sini insyaallah min amin amin ya cukup bang Ajie nah. uh, stoknya sudah sudah semua kita review Oke. yang di cabang kita ada enam nanti uh, boleh bang Haji review lagi yang Siap. belum ini uh, cukup sekian dari saya bang Haji. Buat teman-teman yang tadi disebutkan, mobilnya nggak ada di sini bisa langsung japri, Bang Budi ya. Insya Allah harganya bagus-bagus dan unitnya pun berkualitas, dengan tidak mengurangi garansi, garansi. servis juga. Oke, Bang Budi, ada pertanyaan? Barangkali eh tadi alamannya udah ya, Bang. Alamatnya Alamat, kita akan, kita serba, ya, serba Jadi itu. kita... Uh, untuk nomor teleponnya bang Budi juga boleh disebutkan uh, lagi 0813 okay. 1575 6242 okay. nah, itu teman -teman. kita ada di serba otopalem Semikarwaci Prima Moblindo blok A5 nomor 27 dan 28 okay. pokoknya paling hook nah. paling hook deket musolah deket security. security ya sudah lanjut okay. cukup siap Oke demikian revisi dari kami mengenai stok update yang ada di Prima Mobilindo dari Darussa Auto dan Duo Otomotif Jadi teman-teman yang mau cari mobil apa, langsung aja bisa tanyakan ke Pak Budi ya, pasti dicarikan unit yang di sini komplit teman-teman. Di sini juga basisnya ada Innova, ada beberapa pilihan mulai dari low entry sampai mediumnya sampai premium. Tersedia. tersedia. Tapi yang penting harganya murah, nah, Mas. harganya rekomendasi Betul. buat teman-teman. Oke. Okay. Oke okay, ya teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi perkataan maupun dari segi tampilan. Yeah. Kami segenap mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya tutup wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.